Halo apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan saya dalam channel cara kita.id bersama Bang Dani. Oke, di video kali ini saya mau share ke kalian semua yaitu cara menyembunyikan aplikasi di HP Oppo kesayangan kita ya, cuy. Kenapa harus disembunyikan? Nah, ini biasanya itu yang bersifat privasi dan lain-lain ya, teman-teman. Karena terkadang kita itu khawatir jika hp kita you dipegang dan diperluka oleh sekarang orang ya. Oke okay, dan kali ini saya kasih triknya cuy. Selain caranya sangat mudah, di sini kalian tidak perlu lagi menggunakan aplikasi tambahan. Dan nggak perlu ribet-ribet harus download ini. Dan itu ya, teman-teman cukup simak aja video berikut ini. Dan sebelum menulis acaranya, silahkan kalian dulu dan jangan lupa biar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya ya kita langsung aja ke tutorialnya oke okay, kita lanjutkan ya cara menyembunyikannya itu kita hanya menggunakan kode dialpad di hp Oppo saya kita ini Langkah pertama, di sini kalian masuk aja ke pengaturan. Lalu scroll aja ke bawah. Kemudian pilih kata sandi dan keamanan. Di sini kita pilih kata sandi privasi. Untuk bagian tipe kata sandinya ini, kalian pilih yang numerik. Nah, selanjutnya di sini kalian masukkan aja kata sandi HP kalian ya, cuy pilih salah satu pertanyaan untuk mengantisipasi jika nantinya kita itu lupa untuk kata sandinya. Di sini kita isi pertanyaan tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kalian pilih sembunyikan aplikasi. Dan selanjutnya kalian tinggal pilih aja aplikasi mana yang akan kalian sembunyikan, Joi. Misalnya di sini saya akan menyembunyikan aplikasi Facebook. Lalu kita pilih aplikasi Facebooknya ini, kemudian masukkan kode akses dialpad untuk membuka aplikasi Facebooknya nanti. Kita pilih pengaturan. Nah di sini kalian bebas isi kode dialpadnya ya, dan untuk awal dan akhir kode dial kalian wajib menggunakan pagar dan untuk angka maksimalnya yang bisa kalian masukkan itu adalah sebanyak 16 angka. Ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu ya, cuy. Selanjutnya kalian isikan aja bebas ya, terserah kalian. Jika sudah, selanjutnya kita pilih selesai. Kita cari lagi aplikasi yang akan kita sembunyikan. Oke, di sini kita tambahkan untuk aplikasi WhatsApp. Kita cari aplikasi whatsappnya Nah, ini ya. Jika sudah kita keluar dan langsung aja kita buka aplikasi yang sudah kita setting untuk disembunyikan di Joy. Caranya di sini kalian masuk pada bagian dialpad di HP kalian. Selanjutnya kalian masukkan kode yang sudah kalian buat tadi ya cuy. Kita coba masukkan kodenya. Nah maka secara otomatis akan ditampilkan untuk aplikasi yang sudah kita sembunyikan tadi ini Joy. Mantap banget ya. Sangat mudah, nggak ribet-ribet amat lah ya.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 about my appetite, don't leave me here